Awal majelis pernah saya ijazahkan, tapi tidak apa-apa. Saya ulangi lagi sekarang ini. Ini kalau di Jawa namanya, kalau di Jawa, zaman saya muda dulu, namanya ajian lembu sekilap Apa artinya lembu? Apa? Apa lembu? Kerbau. Kerbau kira-kira kuat apa tidak? kilan sejengkal apa sejengkal maksudnya ya kayak gitulah diberi keselamatan sama Allah terutama dari senjata tajam dari besi dan sebagainya mau nah, ndak ijazahnya kira-kira uh, cuman jangan minta di dijajal di sini jangan ya sudah dibaca yakini saja Insya Allah karena sebagian anak-anak kita kadang-kadang malam pulang jauh dan sebagainya ikhtiar doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau habis salat baca fatihah ya selesai baca wirid wiridnya subhanallah apa baca Fatiha. Fatiha minta keselamatan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya jangan nyambung ke alhamdulillah dulu. Diulangi bismillahnya 19 kali. Ini. Lalu setelah 19 dilanjutkan sampai wal balin. Amin. Setelah itu baca ayat kursi, apa ayat kursi coba dibaca ayat kursi bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim ya Allah بابا خلفهم ولا من علمه بما شاء كرسيه السماوات والارض ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا berapa kali Allahyarahum dan tidak sulit bagi Allah menjaga dan tidak sulit bagi Allah. Hefbuhumah menjaga langit dan bumi. Apalagi jaga inti cuman seorang diri. Apalagi menjaga cuman sekeluarga. Jaga seisi langit dan bumi jangan tak sulit bagi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang ketika sudah sampai kepada Wallayyahu tuhu angkat tangan Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu sambil ngitung biar enggak salah Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu Wallayyahu tuhu Hiftuhu ma wahhu alaniyul adim ditiupkan ke tangan. Ihya apa? tafaulat sebagai isyarah permohonan kepada Allah untuk menjaga seluruh badan kita. Punya anak gitu juga, misalnya anak mau jalan, percaya. Motor mau ditinggal, percaya. Rumah mau ditinggal, mau kemajui semuanya. Rumah kan kosong, percaya wala baca fatihah bismillahnya berapa uh, niatnya apa minta penjagaan dari kepada Allah baca Ayat kursi berapa sekali wala Yauduhnya tujuh kali boleh ditiupkan boleh lalu setelah itu membaca laqod ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil raufun rahim fa'indawallau qul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa arshil 'adzim ditambahin ada huruf yang sangat bertuah di dalam Al-Quran apa itu kaf ha ya a'in sad ha mim a'in sin genggam tangannya dibuka dari tangan kaf ha ya a'in sad ha mim a'in sin kaf Fasayakfiqahumullahu Wahuassami'ul Alim Selesai Kenapa ini kok diberikan Kepada secara umum Kok dibagikan secara umum Bukan khusus Karena waktunya Sudah memungkinkan Untuk dibagikan semua orang harus menjaga dirinya Semua orang harus menjaga keluarganya masing-masing Semua orang harus menjaga hartanya Mudah-mudahan Kesemrautan ini akan segera berakhir Tapi kalau tidak Jangan ambil resiko Jangan ambil jangan ambil. Sudah banyak contoh Kulan begini, kulan begini, si anu diginiin, si anu diginiin dan sebagainya. Alhamdulillah min mudah-mudahan setelah kita diselamatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari laknat Allah. Mudah-mudahan Indonesia dirahmati dan diberkati oleh Allah.